Nah, itu tadi kawan Ya Lautan umat manusia ya Khususnya umat muslim Sekali kumpul boy, Kayak semut Nah ini kalau tidak salah dalam rangka acara Haul Ya haul abah Ya ulama kita Yaitu abah guru sekumpul Nah inilah kawan karismatik Seorang ulama Ya Baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita mengharap Sang Pencipta, tetap harum namanya, karena ulama itu adalah pembawa ilmu. Itulah bedanya, kawan. Jadi, seharusnya setiap pemimpin itu dekat dengan ulama, rangkul semua ulama-ulama yang ada di negara kita, karena bagaimanapun, ulama ini. Adalah sangat berpengaruh ya Terhadap kehidupan Dalam berbangsa dan bernegara Ya termasuk tokoh-tokoh agama lain Maka semua harus dirangkul Jadi kalau ada masukan Atau kritikan dari ulama Nah harusnya itu eh, Ditanggapi dengan positif Bukan memusuhi ulama Nah ini kawan Ya Masya Allah Baikkan videonya kawan